di kota Taif, kota Taif adalah sebuah kota di Arab Saudi yang mana lokasinya adalah pegunungan dan hawanya dingin banget. Sekarang hari keberapa ya? Hari ke 13, tapi videonya aku sampai 8 harian Karena Karena nggak semua keliput. Jadi aslinya aku hari ke ke-12 dekat ke-13 kita mau ke taif taif ikut koyok wisata uh, petik strawberry di Arab di mana tikun gunung rencananya oh, no, kalau gondola yang telah di kamar di YouTube tapi tak ngerti apakah nanti kita naik gondola hmm. dan merasakan petik strawberry dan gua-bua jadi né, ikonnya ku kayak sugar banget kayak nih sih seperti tapi di Arab hari ke-12, cuman judulnya kayak day 7, day 6, day 7 soalnya semuanya kadang situasi yang ya, tidak ternyata. bisa dilalui karena banyak. pertama mungkin bukan termasuk <tuk> e, vlog wisata <tuk> hmm, kan <tuk> tapi, wisata, itu, <tuk> itu, <tuk> vlog wisata untuk untuk vlog lainnya Jadi yang <tuk> tidak wisata yang tidak masuk begitu batu besar itu tertumpuk dan menjadi gunung gunung Endi Indo kan enggak gunungnya tanah kan. Batu itu kayak yo bagian di dalamnya tapi tutup dominasi materialnya. Nuh, tidak batu rek. Kita enggak mostly kaya gunung kan, batu. semua mountain here. Beda, me, sende, indo. terus yang di sini tuh banyak pohon kromak, kayak tumbuh subur seperti pohon cemara, hmm. hmm. terus ada takon pasir, pakai pasir lagi gitu, terus ya, dan rata-rata taksi -rata di sini tuh warna putih terk ada logo ini. Ya mungkin ada juga menauh kayak semua coy. Nah, lane depan ini pom bensin ya. Ya logo ini. -ne. Logo ini ke abang kuning. Dia Oke, sembari kita menuju ke Taif, kita lewat depan uh, pabrik parfum yang terkenal di area Thaif. Nah, aduh. Dan bisa lihat ya opo, cara proses pembuatan parfum. Aduh, kupingku mbinging. Begitu. Ah. Nah, coba lihat yang nah, depan ya. Mmm. Wah, wow, instagramable sekali. dekoratif ya lo, instagramable sekali. Barang mana foto ya Barang mana nggak jadi Tapi kita lihat proses sih. Dan bunganya ku ngambil deh, buat di de, de, de kebun-kebun mereka ki. Ke. Ngambil sendiri. Oh, oh, warni, warni wangi wangi wangi wangi wangi wangi gini mulai kecil soalnya pabriknya masih penuh setelah itu nanti kita dipanggil ke pabrik untuk lihat cara pembuatan batu oke okay. wah wangi wangi abah wangi au au Instagram mobil sekali, nance. Lihatlah itu kebunnya mereka. Oke, sekarang sudah ada di lantai dua dan di atas kebun bunganya mereka nge terus disuruh minum teh untuk nunggu jadwal kosongnya pabrik jadi enggak <guluh> sih enggak sih di sini harus mulai ambu-ambu parbu cuangi dan ini ada jerone enak iki. Jadi, kalau musim apa ini, musim bunga marir, hanya satu kali satu tahun itu untuk cuma tiga bulan ini. Masya di bulan Maret, adanya? Belum mau sempat, ini ya Umi, ya, ini waktu sebenarnya, 50.000. Ah, Sampai 50 ribu, apa main? Ya, ribu tangkai pada harinya panennya 50 meter. Awal cara Mari ambil itu di pagi hari. kita nah, Nanti kalau ini miniatur pabrik apanya? Jadi maksudnya nanti 1.000 tangkai. <tuk> baru dalam 1000 tangkai itu nanti disiram dengan 25 liter air <tuk> habis itu baru ditutup seperti ini ini <tuk> <tuk> <tuk> Ada nah, apinya. 9 jam. Masaknya itu prosesnya 9 jam. Seperti ini. Ada anjuran pertanyaan katanya? Nanti saya jawab. Nanti kalau bawah sedikit panas Ini yang bertanya. Asy-Syukur ya. Asy-Syukur ya. ya. Asy-Syukur ya. Filmnya seberapa ya? Nih, min, sih mah? Nih, nggak. Asli. Asli. Asli. Asli. Asli. Kalau bisa, jawabnya katanya nanti dikasih haji Oh, oh pertanyaan nih. Sepuluh, 10 sepuluh 10, 10 mili, sepuluh 10 10 botol, sepuluh botol, sepuluh botol, sepuluh botol, sepuluh mili sepuluh satu mili. mili. Satu mili. Uh, sepuluh mili. botol. 5. botol kecil sampun oh, lagi oh, oh, itu kerjaannya ternyata dalam satu kali itu cuma 3 kg 3 menit setengah sih oh, wow. hampir ya. Berapa harga siramannya? Sama yang 5 liter air 1.000 tangkai 3.5. seperti itu. Tapi yang itu dijual juga air mawar. Cuk, fighter. Ini juga uapnya, ini jadi air yang jadi air mawar. Boleh Boleh jadi RT, boleh jadi air kopi, boleh jadi untuk nasi. Indomie. Indomie. Seleraku. ini air ini bisa membersihkan mata bisa membersihkan supir so, perak hitam di wah di wajah wah, ya. wah kene siraman air mawar wow wow keringga, keringga, iya. ini Harganya 70 real Yang seperti ini Ini udah pas, Ini udah pas, ini udah pas, ini udah pas, ini udah Berapa ini udah pas, ini udah pas, ini udah ini udah pas, ini udah ini udah pas, ini udah pas, ini udah pas, ini ini ini ini 70 Oh, yang bakum tadi tadi. Wow semuanya dengan ini semuanya jadi ini tadi 20 real ini air minum ini 10 real jadi ini 70 yang dijual yang 70 ini semuanya bonus Oke. Okay. Oh. 70 real Sepakat ya setelah penawaran yang cukup pelik akhirnya sepakatlah 50 real per botol ya ya jadi setiap orang gak wajib sih sebenarnya tapi karena kita ngelihat jeripaya payah petani mawar di sini nah, ini kita beli deh satu paketnya isi empat botol uh, saripati pati mawar entah itu parfum entah itu air kecantikan seharga 50 real atau kalau dirupiahin mungkin sekitar ratus ribuan Menurut bapak Ramshad atau yang pakai baju hitam tadi Itu produk-produk uh, yang dia hasilkan itu memiliki beberapa keunggulan Terutamanya di bidang kecantikan dan wewangian. Yang mana kalau air mawar itu disemprotkan sebagai face mist Itu akan mengurangi uh, wajah kalian yang kering Jadi kayak moisturizing kayak gitu melembabkan, kemudian untuk flag hitam katanya bisa memudarkan why? karena dia organik langsung dengan air mawarnya gak ada campuran lain selain daripada saripati mawar kemudian untuk yang parfum uh, karena dia organik ya, kembali lagi wanginya itu bisa tahan lama banget jadi mungkin bisa sampai satu hari seminggu gitu, karena ada last sense, kalau kalian lihat film parfum Kan, sedikit banyak akan nemu ilmu tentang itu. Coba deh lihat. Ita sempat kenalan dengan keluarga baik nih. Wah, awal mulanya uh, adik yang pakai baju pink itu dadadada ke kebuita Kemudian Buita sautin dadadada terus dia senyum-senyum terus bilang ke mamanya, "Ma, aku tadi didadai sama kakak itu." gitu. Terus habis itu mereka sekeluarga ngampirin Buita tiba-tiba terus uh, Mayai Let's take a picture with you Gitu sekalian aja jadinya Yaudah Ya udah ya, aku ambil video Boleh gak nih? Oke okay, boleh boleh boleh. Terus habis itu terjadilah percakapan ini Keluarga ini dari Syria Tapi dua anak yang imut-imut ini Lahirnya di Saudi Arabia Namanya Rosalyn dan Kimmo. Hi, Hi. So, Saudi Arabia Hi. my kids Ki. okay. We love you so much. So much. Where do you come, you come so from? Much. Where yeah. do you come from? From Syria. Oh, Syria. From Saudi Arabia. Oh, Saudi Arabia. Yeah. What's your from name, Ma My name is you. Nana Kut Nana. Kuchnana. Nana Kut Nana. And then? Yeah, Rosaline. Oh, Rosaline. Akimo. My name is Akwita. Oh, nice I to meet you. you. Nice to meet you. What are you doing here? Um, drink uh, coffee. Oh, coffee. And uh, enjoy the perfume? Yeah. Oh, okay, okay, okay. Nice to meet you. Hello. I love you Sarange. Love you so sarangnya, sarangnya. Aku cinta Indonesia. <laughs> Ma, Ma, tu, mas, tumbas dah? Iya. Yes. Makasih. Situ, sepakat biru Mas? saya ribu. Oh. oh. Makasih. Yo, Cantik wah Setahun diproduksi Tiga bulan dan jadi Satu showroom hmm. Bu, Yang itu air mawar Yang itu air mawar Jamu <coughs> baik, <coughs> <coughs> <coughs> Siri, Maya, Borong, Borong nih, Borong nih, coba beli dua. Apa itu tuh? Kaget, hmm. <coughs> kaget, Oh ya ya ya. ya, ya. Kaget. Om Rabi, beliau Om Rabi. Wih, Iki, Iki, satu tahun 35 tentis. eh 35 mili. Oh, seribu tangkai. Bunda, dapat apa hari ini, Bunda? Hmm? reveal deh, sepil dong sepil dong, sepil dong ini, untuk uh. segini, ini butuh aku, uh, satu tahun dan sering sangkai bayangkan. bayangkan untuk jadi segitu aduh makanya harus dengan, aduh ya Allah ya allah satu tahun, ya Allah satu tahun apa <laughs> <Abah. laughs> Setahun parfumnya, setahun nih, ya. setahun oke okay guys, dibelikan sama Uti parfum mawar yang berharga ini <laughs> Yo setahun untuk produksinya itu satu tahun eh pro apa penanamannya itu satu tahun masa produksinya tiga bulan menghasilkan 35 puluh mili saja untuk 10.000 tangkai bunga begitu tadi dan ada air mawar ada air minum sama ada satu lagi tapi laku nah itu katanya buat menghilangkan flek-flek hitam akibat sinar matahari nanti hmm. kita nanti uh, di rumah ya sama lihat apakah benar-benar se, se it itu untuk dilakukan Nah, kalau kalian pas ke Arab Saudi, Kayaknya harus ke Taif terus mampir di toko Soalnya ada penjelasannya juga kayak apa uh, uh, presentasi, cara bikinnya gimana dan merchandise merchandise itu. Setelah selesai kunjungan di pabrik parfum, selanjutnya makan siang di sebuah kedai atau cafe yang ala-ala Arabian gitu. Di sini menyediakan nasi briyani dan beberapa minuman sederhana kayak teh hangat, es teh dan lain sebagainya. Vibes Arabian Night di kedai ini sangat terasa banget loh. Yen naik banget ngelih koyok Sofa yang lesehan anak sendenane Terus sofa duduk koyok Ngene pokoknya ada wong art Pokoknya ngelah tercermin di restoran ini Dan makanannya itu nasi briyani Sama daging kambing Yuk langsung kita coba Capcus makan Maaf Yuzura Purut rotok tak bindong salah aku pilak Yuk go Oh, oh, oh. ingin mulai merasuk cari nih. Noh, doing ini guys kayak rasa pacet. Nih sini. kamu kata ta taif, sakit tono Temen, wah soalnya, soale. Ih. Oh, wadem ini restoran restorane Seperti yang kalian lihat tadi. Ada nasi riyani sing berasé panjang sama ikan ada ikan ayam sama kambing kalian suka milio, tapi misalnya pingin campur juga bisa <tuk dan menikmati> oh, waduh dingin, di belakang itu ada gunung sih, mau kelihatan aku enggak kelihatan enggak, tapi aku jadi enggak, tinggal gelap pegunungan ini wis masuk pegunungan Taif sekarang <tuk> sudah sampai di pasar buatan Imtaf <menikmati> Taif, Taif saya turun saya Mbah. Mbah. Wah, bantren banternya Mbah Oh ya, lupa. <tuk> Halo, lagi di mana ini, tanda tante cantik? Lagi di, mana? di pasar, pasar buah. buah. Tapi mau cari apa? Mau cari gua. Gua. Kayak katanya ada anggur-angguran ya, gitu. Uh -huh. uh. oh kapan mama jadi aneh kayak petik strawberry pacet Sokot enggak sih katanya, kalau di malam uh. nah, batu baluga <laughs> <laughs> wah wetem di sini dingin dingin in Oh gerbangnya sunger biasa lo biasa lo terusnya remeh ya ramah lingkungan Lihatnya di lihat depan yuk, ada view bagus uh, Gunung berkabut Gunung berkabut, waduh Nah, itu sih di depan yuk gerbang Pasare. Gerbang benteng enggak sih ya, tapi gerbang pasar gitu. Ya. Bawas air-air. Lihatlah ini. <tuh> Alha dunia alsatia. Lamna tersani Allah ring road <laughs> Ini ya alfadilah. Tapi Pak aku. Ya pasar jatuh lagi, ini benar bener desa belair tuh lihatlah, yang ikut jembatan yang tadi, saya ketidangan melanggu, nangare apa pasar, oh wes sedek wes sedek, ini vakri gila, halo aunty, mencari apa hari ini? mencari jamaah yang belum datang, <laughs> mencatat di jamaah yang belum di sini. <laughs> loh kelihatan utiko nanti ada buah teri ya apa utiko iki ada toko parfum ada toko buah oh iya kaya di pasar banten dah anehi di sektor C <tik> <tik> <tik> ah Cya yang kelihatan tak, tak rubah sedikit tak mengeklorek Uh. Uh. Ma. Oh. oh, masa apa, Ma? Delima lagi. Buita aku ya buah buahan yang ada di pasar Taif itu cukup uh, menarik mata dari segi warna, dari segi apa kesegarannya dan beberapa tekstur yang mereka kasih semuanya manis loh Hah, sangat seneng banget uh, ketemu buah buah segar di sini. Raya, semuanya akan baik-baik saja Adi Allah Adi Allah Oke okay. What is your name? Pak What is your name? Name, name Pak Fahad Pak, it's Pak Fahad Dodol buah Dodol buah yeah. Hai belanja buah dan nemu lima sing manis uh, manis. Tadi sempet sempet yang kecut tapi ternyata boleh ditukar jauh sing Jali -jali. manis Akhirnya. Nah ini pasar buah Aibure yo. Daratan ini kok ya kayak pasar pandansi Cuman buahnya buah Arab tentunya. iya, habis dari pasar buah Aibiki, aku goyok ke Aku pandu, tapi nggak ngerti ya bu cara niku. Coba terus panas, celupkan strawberry. Soalnya aku tadi lihat sepanjang jalan itu ada oh, no, strawberry macam-macam dan gede-gede. Tapi kayak aku oh, ingin nih coba sandung. Oh ya nanti apakah Kevin bisa diajak kerjasama? Kita nantikan saja. Ya pulang, pulang, pulang. Dan terima yang muda disini. nggak apa, -apa. No. kelihatan apa mau tunggu <laughs> so no. no. yeah. nggak sekilas tol, so, nah itu jembatan um, masuk tol sih saja nih. kayak bukan bukan ke pasarnya ternyata enggak tapi kayak perbatasan jalan that's why it so like a uh, castle atau benteng <laughs> gimana? Jadi, oh, dari, orang dari orang orang sini? kok apa? saya kira lah nih oh, yang bang oh, ini <laughs> coba ya makasih bostad nah, sekarang mau coba unboxing yang kita di itu parfum itu apa namanya kok semua cowok aku nggak ngerti mereknya malah nek tadi itu harga awal 70 real kemudian ditolah sama bunda-bunda ini menjadi lima pun pelk judul -pel. namanya kalau kita satu paket itu 50 real udah dapet ini parfum mawar di merah ya kantongnya santai apa ini ini dari 10.000 kelopak atau tangkai tadi Kok sih cuman. <ti Cold cooper> <ti ceux> Ini <terenie> loh hmm. aku termawar-mawar. Guys tutup ya pastikan rapat katanya terus mawar aku enak bau eh seger banget Siket lagi ada yang terus yang kedua Air rebusan mawarnya, kan, kalau yang parfum itu tadi diambil, atasnya akan pati mawarnya, kadang gelembung di atas. Nah, karena ini air rebusannya. Air rebusannya ini katanya bisa bikin flag-hitam uh, flag, -flag hitam karena sinar matahari, mungkin kayak gini ya. Itu mudah karena asli, dia nggak pakai campuran lain selain air rebusan air mawar yang dia pakai untuk satu kali proses penyulingan tapi emang mawar kau ono aku <tuk> earthy apa ya earthy aku kayak seniran aku kan earthy dan rose, Tadi nggak hanya rose ya banget lagi organik nih aku lo aku eh selanjutnya ada botol kaca, ini juga juga ribuan mawar, aku dengeran Link ling no dan kayak ini serupa cuman shock kayak rau jumlah banyak ini. lagi kan kemasan spray ya cus, cus, cus. lagi mungkin di... anyway. terus waduh bisa mulai jalan ya ada satu lagi bonus itu air mawar yang bisa diminum jadi ini bisa bisa banget untuk menyegarkan dahaga terus uh, pokok, eh pokoknya eh, menun lah mencari uli bisa diminum bisa dikonsumsi. Loh apakah eh, itu rebusan mawar? Iya. Itu bisa bisa masuk di teh katanya. Eh. Oh, kayak misalnya like, kamu punya teh mawar terus dikasih air minum Yang bau-bau rasanya. Ayo e, boleh teh melati kayak iki. kalau tadi semuanya indah gak sih? mawar melati semuanya cantik. Ya. Okay, Bongkon itu ya unboxingnya. Kalau kalian tertarik jangan lupa ke tempat parfum ini. Ngomong uh, uh, alelari. judulnya ya tulisannya cuma aku coba. Heeh. Aku ikut jiwa. Cewek od dibuat. Dibuat pink rose water. Ya de tulisane, kalian baca, es baja, o menos de baja. A ti me lo tomo. Opa, eso bisa eso vale. No lo tengo. Mira, no lo tengo. Mira, no lo tengo. Mira, no makasih tengo. Terima kasih Pak Rasha To make it so oh. Artinya, itu tadilah uh, Pertolongan kita di Taif ah, kayak, kayak capek tapi seneng mm -mm. Lihat buah itu seger seger So peker so Dan ternyata kan, naik gondola Gak ada gondola di Entah ada tapi Kayak kita nggak pas itu Habis ini kita mau balik ke hotel Al Jawa Tower Di Mekah Yuk pulang